guys, satu lagu pamungkas bisa <T> <kicked out> untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini terima kasih banyak. Radio tidak sakti istimewa biasa <repromos> <punya> saja. <garuhan>